Uh, senapan uklik dari Jaya airvol ya sahabat dealer. dan kali ini uh, saya akan mencoba test power ini menggunakan sasaran tembak yaitu batu bata merah dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 meter dan di sini uh, saya ditemani dengan mimi super Doom lagi ya sahabat dealer oke okay. dan di sini akan saya pompa atau saya uklik senapan angin ini dengan pompa minimal yaitu tujuh kali dan ini untuk senapan uklik ini bisa sampai 20 kali pompa seperti saya bergelar ya tiga empat lima enam tujuh saya tarik dulu grendelnya Oke, di sini eh, dari jarak sasarannya ini kurang lebih eh, 10 derajat ya. Jadi saya enggak pas tengah-tengah dari sasaran tembak. Oke, langsung saja. tuh dua. Itu saya belajar e, akan saya lanjutkan untuk percobaan yang kedua dengan menggunakan 7 kali pompa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke lanjut Percepatan yang kedua 1, 2, Jadi sahabat pediler untuk test power dari serapan subfusion fusion 2565 kamu kamuflase. Oke okay, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk sahabat pediler yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya air Oke okay, sekian dari saya, saya undur diri. Salam pediler.